EA yeah, Games, challenge everything! <laughs> <laughs> <laughs> NANI?! yo, balik balik bersama lagi dengan tesis so 2 ya kali ini tesis 2 sedang so menghabit terbarunya yaitu cheat show segmen ya kali ini kita sangat unik ya seperti biasa ya chipnya kalian masukkan juga foldernya ke bagian menu show segmennya kemudian kalian paste dan setelah itu kalian buka aplikasi mode nya ya dan setelah selesai di lalu kalian buka aplikasinya lalu kalian akukan aja menu-menu cheatnya sama modnya saya itu udah selesai kalian baru kalian inject di sebelah kanan bawah ya lalu kalian mainkan oke langsung aja kita coba ya cheatnya apa kawa kalau tidak langsung aja kita tampilkan cheatnya nani? Oke okay guys kita langsung coba aja Cite ya, ya Oke okay. kita coba Cite nya Wow Oke kita oke guys Dede Dede deder Mari lagi guys Oke okay guys kita berdua kerja dengan baik ya guys Welcome guys Semua Davis guys Oke okay, kita restart lagi guys kita cek lagi mutunya, oke okay. di belakang kanan guys tembak guys kepalanya guys skill de de de guys de de de de de de de de de de guys oh, sebelah kanan Oke okay, kita rekan lagi guys, bisa lagi maksudnya guys, di di atas guys, kita majuin aja guys, kita majuin guys, kita majuin. Oke. enggak. Dedede dedede dedede dedede dedede dedede dedede oke okay guys sudah selesai guys permainannya guys ya jangan lupa share dan bagikan ke teman-teman kalian ya jangan lupa subscribe dan dukung terus channel keduanya semoga chipnya waktu terus ya guys oke okay. putut polidaya saya tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh